Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo para sahabat Lesti Lovers, bilovers, serta Leslar Lovers, dimanapun pun Anda berada. Selamat siang kembali di TV hadir untuk mengabarkan kabar terbaru, kabar baik dari idola kita Lesti dan Rizky Billar.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 Baiklah, para sahabat. Asli, manapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang ini, ada sebuah kabar spesial yang kita dapatkan dari idola kesayangan kita. Biar tambah semangat, kita lihat ya video Abang L momen di Bandung nih. Masya Allah, lucu banget ya, sangat menggemaskan. Apalagi melihat ketawanya, aduh bikin adem dan bikin semangat warga konohan nih. Atau selalu mensupport idola kita ini, masya Allah. Hingga banjir, persahabat ya komentar yang diberikan oleh Les Lovers. Dari marhidayah1980 mengatakan Masya Allah gemes banget si abang tuh, Gemes banget ya sama abang Fatih Luar biasa Ada juga persahabat ya komentar lain Diberikan dari akun instagram Mama Eda 1998 Masya Allah salting ya bang Katanya tuh salting banget ya Lucu nih abang Fatih Pokoknya bahagia selalu untuk abang El Selalu sehat dan menjadi kebanggaan Kedua orang tuanya Amin Kemudian, persahabat di Simang juga, ini ada tentunya penjelasan dari Kobas, nih persahabat, ya. Kita lihat. Kobas, 3 jam yang lalu, ini mengunggah sebuah kalimat. Dengan kakak Bilar, ada bisnis enggak Itu pertanyaan juga di DM. Ternyata banyak sekali DM kepada Kobas mengenai, tentunya, Rizky Bilar. Persahabat, ya. Dengan Kobas, masih ada bisnis nggak? kita lihat persahabat kobas mengatakan bareng kakak Rizky Bilar kan tetap berpartneran untuk bisnis King Banana Crispy bareng Iqbal Saputra Wika Saputra Kasin Tomah tuh persahabat yang sudah dijelaskan untuk dengan Papa Bilar masih berpartneran itu bisnisnya King Banana Crispy Postingan kalimat yang dibuka Kobas ini pun direpost kembali oleh Papa Bilar ya, satu jam yang lalu di laman akun Instagram pribadi Rizky Bilar. Hubungan Papa Bilar dan Kobas ini baik-baik saja, cuman Kobas keluar dari Resto Rajasi Sih, ya, karena perbedaan visi dan misi saja. Doakan yang terbaik mudah-mudahan usahanya Papa Bilar semakin lancar, sukses, amin. Kemudian persahabat disimak juga, ada postingan foto cantik banget ya dari Bunda Lesti Ini foto shoot saat di Sidalin label Wah, wow, Masya Allah banget ya Dijuluki sebagai Diva Dangdut Milenial. Bunda Lesti itu persahabat ya Diva Dangdut Milenial Yang selalu bersinar, yang selalu bikin bangga Warga kono apa sih? Masya Allah banget ya Cantik sekali Bunda Lesti Hingga komentar pun banyak sekali ya diberikan oleh Lesla Lovers kita lihat dari 358 lima delapan komariah mengatakan masya allah cantik cantik imu semuanya bundanya abang al fatih pastinya dong abang fatih bundanya cantik banget masya allah luar biasa banget ya dan kita lihat juga tersebut ke komentar berikutnya dari akun mama eva tujuh tujuh masya allah kejar aku semoga engkau selalu bersinar terang dan menyinari dunia sepanjang masa amin masya allah banget doa selalu diberikan, selalu dipanjatkan untuk idola kesayangan semoga doa baiknya diijabah dan terkabul amin kemudian juga persahabat kita lihat mendapatkan cedukan vitamin bahagia komersial suit Rizky Bilar wow, sepertinya persahabat ya lagi syuting iklat nih Papa Bilar, kita lihat info ini kita dapatkan dari Leslar stick banyak sekali tanggapan dan komentar yang diberikan juga di postingan ini dari Linda Sarimai mengatakan ayo tebak iklan apa katanya tuh ada jawaban dari Les Larsik ya si merah kayaknya mendadak ngurir ada yang bilang bersabat ya Bang Bapak Bilar hari ini syuting iklan gnt mendadak ngurir doakan saja apapun itu selalu diberikan Kelancaran, kemudahan, dan popular pun diberikan kesehatan. Amin ya Robbal 'alamin. Kita juga masih menunggu cidukan terbaru dan kabar baik selanjutnya dari idola kita. Jangan kemana-mana, tetap stay tune dan ikuti channel Diva TV yang akan selalu memberikan informasi terbaru kabar baik dari Lesti dan Rizky Bilar. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Bang Min ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.